berbahagia dan terbaru seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita persahabatan kesempatan kali ini vitamin bahagia kita dapatkan perhatikan di yang pertama wow, nomas spesial hari ini vitamin bahagia hari ini disuguhkan dari dalam kesenangan kita para sahabat ya aduh banget ya BBL. L di bapak bilar sambil mewah ya aduh manja pokoknya ini vitamin bahagia sekali mudah-mudahan sehat selalu bahagia selalu dan rumah tangga Lesti dan bilar selalu langgeng dan selalu bahagia pastinya amin dan kita lihat juga persahabat keunggahan terbaru bunda Lesti kita lihat tuh Masya Allah banget ya pemandangan di siang hari ini memang luar biasa kita disukur vitamin bahagia langsung Dari idola kita Dari Bunda Lesti persahabat ya Bapak Bilar emang kinclong banget ya Hari ini Masya Allah Sambil gendong BBL Dan kita juga salvok dengan unggahan spesial Dari Bunda Lesti Bunda Lesti mengunggah Sebuah kalimat persahabat Kakak Bilar sama ade iparnya Hayo ngaku siapa yang bilang Abang L ade aku Huh, katanya tuh aduh Masya Allah banget ya <laughs> Ada yang bilang katanya BBL adanya Bunda Lesti Dan Abang L ini ada iparnya Papa Bilar Aduh cute banget ya keluarga Leslar Selalu saja membuat kita bahagia dan bangga Mudah-mudahan sehat selalu dan semakin banyak support dan dukungan Yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai keluarga Leslar Berikutnya kita mampir ke fashionnya Abang L Outfit yang dipakai BBL Persahabat dia ya, baju yang dipakai hari ini merek Burberry Di tujuh 7 jutaan Masya Allah persahabat ya Memang luar biasa nih Kesayangan kita mudah-mudahan berkah Barokah dan selalu diberikan kemudahan Diberikan kelancaran rezekinya, amin. Dan kita tentu masih menunggu cidukan vitamin terbaru berikutnya bersama Tatas tune. Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini demi informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.